Hai Mami Mayang ini jam berapa? Ini jam berapa? Jam 7 Jam 2 dua. 2 dulu yuk, nyeprang yuk Kita kasih tinggal Carlos Ya Mami Hai Mami Hai, mami. ini kita jumpa gengs Ini orang Indonesia Orang Filipina Orang Malik Jadi Darlen tuh 3 in 1 gitu loh 3 in 1, kayak kita. ya? Jadi kita mau ke sini Max, kita mau coba nonton di. Nggak, kalau di sini namanya panggung wayang, guys. Jadi kita mau nonton dulu. Kita mau ke Kita kasih tiket al sinaros datang. Mau nonton apa katanya? Jadi belum aku belum tahu mau apa. Jadi kau ikut sama sekali belum. Iya. Kita enggak nonton Megan kita aku gitu tengok Megan. Kalau Kalau kalau masih ada slot kita pinggilah. Carlos Ini hotel <laughs> Ih, ramai juga Kita cari si Asrol dulu Oh, dia gimana? Hai guys, ini namanya Carlos <laughs> <laughs> dia nama sendiri ke mukanya <laughs> <Skiller> ya, beda tempat. orang dua. Dua, dua ini memang nonton. Oh, enggak apa bilang Emang dia bisa tempat juga enggak apa tempat duduknya bisa tiga, tapi yang deketan dua di paling depan sama satu di rada tengah samping kanan. <tuk> aku. iya jadi terpisah kok. dia bilang dia mau yang jauh yang dekat kami oh, dua. puluh. puluh dan eh gambar dulu. cantik eh <tuk> hey, gambar dulu. Ya. nanti aku ke Ayah. ya? Carlos jangan bakal sombong. mau gambar. sampai jam berapa Joy? Dua jam tuh golongan kalian, kita harus bikin, kita harus bikin kan? Kocet ya ya. Aku tidak. aku buku dulu. Soalnya nanti lagi Oke. Set dan. Mega Mega Si paling foto. Mati. Several months later ternyata tadi sini, sudah so, habis nonton. Kita keluar. <laughs> kita tadi nonton nigan guys, kayak M3GAN. Dari 1 sampai 10 berapa? Hmm, 8 lah, 8. Aku kira kayak itu sesuatu yang lebih gitu loh kayak endingnya membingungkan. Ternyata endingnya tidak seperti yang kuharapkan. Iya, kan? tidak terlalu seru. Sekarang kita tunggu kakak untuk jemput kita. Ih berus banget pahitnya. Tuh. Tunggu kakak jemput terus kita mau jangkrodingnya. Hanya untuk melihat satu boneka diputuskan badannya. 15 minutes later. jemput dijemput. Dijemput sama mami. Siapa duluan. Hai mame. Hai Jessica. Enggak pelampok Megan tuh. Di Mana mau bantuan, mau in minute later Sabotka. Pada pada. Kita mau ngopi kok. kita sekarang di Bandar, tapi semua gede sudah tutup. Guys, <laughs> you know, Ini nggak kayak Bali gitu loh. Sudah tutup satu <laughs> hari. Ya. Sudah tadi tuh boleh di sana gara-gara Carlos ya. pulang jam 5 petang. Nah, barang. Ada ba sih. Oh, ada gua tutup kah? Makasih. Cuman buka lampu ini. Jadi kamu tahu di mana? Mana-mana oh, saja arah-arah rumahnya itu mau, mau pergi itu. Iya, bangun merahnya. Wih, cepat. Alhamdulillah. Kamu, kamu, kamu sih. Aku mau kredit. Satu, dua. Kau kusam. Kita nggak bakal cara kamu merah. Hashtag. bagus. Cantik oh iya, cantik. Masih slow motion lagi. Emang oke okay, sudah. Oke okay. sudah. Anel mau makan apa? Kita habis nonton terus kita mau cari makan. <laughs> Tapi full gak, peminat full. Megan. Full banget, nusit. Oh, nggak ada gak ada tempat duduk yang tersisa. aku ya, ya. suka makan apa? Hmm. Nah, goreng masih... seafood. Oh, ball player buat dia? Tinggi oh, Guys, barang oh. jumpas sudah. <laughs> Apalah kamu cerita tadi? Banyak kami cerita Banyak yang cerita, cerita pasal Memang gamla kalau pendek rambut? Nah, aku mau ke pendek lagi panggil Ngamla juga begini aku mau ke pendek lagi panggil Aku mau ke pendek lagi panggil si panpang Ancap si Dora Jadi balik sudah nih? Gada sudah, tutup sudah LD Balik sudah Gada sudah ini yang buka di LD guys jam. Masih ada juga tamu ya. Wow, lucu. Bercerut. Ya, tapi begitulah. Itu sudah kita punya driver, terus siap-sedia sudah. Kau teh betul buka. Aina. Jadi biasa kamu jadi turun lagi. Karena kalau besok turun kamu input saja ya. Tapi kan kerja. Kamu juga tengah hari kan. Kenapa sih? Tengah kamu turun, tengah, nah tengah hari lah Gak Motor kita begini, gantong Gantong, gantong, gantong Sudah malam! Gantong, <tengah. tengah>. gantong <tengah. tengah>. Staying home When you're working late again Quiet phone It's already 10pm This is new Getting used to missing you